Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan Office yang trial atau tidak bisa digunakan karena harus aktivasi berbayar. Nah, tentunya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menonton video kami ya pertama Bapak Ibu silakan like komen dan subscribe Bapak Ibu selanjutnya silakan nanti Bapak Ibu install office-nya dulu ya setelah selesai install silakan Bapak Ibu untuk membuka link browser Bapak Ibu jadi terserah Bapak Ibu yang lainnya. Setelah itu, bapak ibu tekan Bitly Office 2016 txt ya. Jadi bapak ibu jangan lupa di pada link browser alamat browser bapak ibu diperhatikan Bitly Office 2016 txt. Setelah itu, bapak ibu bisa untuk meng-enter. Tunggu, Nah, setelah tampilan teks seperti ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu copy semua. Jadi Bapak Ibu salin semua ya. Di menggunakan Ctrl A atau double semua, terus salin atau tempel. Setelah itu Bapak Ibu pastekan atau tempelkan ke dokumen baru atau teks dokumen. Bapak Ibu masuk teks dokumen Open tempel di text document. Nah, setelah seperti ini, bapak ibu, selanjutnya bapak ibu tinggal menyimpan bapak ibu save as. Lalu kasih nama, nah nama ini jangan sampai clear, bapak ibu kasih namanya "aktivator". Bapak ibu bapak ibu kasih nama "aktivator". Nah, CMD seperti itu namanya. Jangan sampai klaim aktivator titik CMD. Setelah Bapak Ibu tulis, simpan, dan kita keluarkan, lalu kita lihat di desktop kita apakah sudah normal. Nah, jika sudah tersimpan seperti itu, lalu kita tinggal klik saja. Bapak Ibu, kita tunggu sampai proses ini selesai prosesnya tidak lama hanya sekitar 1 menit bisa kurang nah, nanti setelah selesai proses pengiklutan ya dari artisasi yang sudah kita buat ini nanti Office 2016 atau Office 2019 kita sudah selesai nah ini sudah selesai bapak ibu setelah kita keluar saja. Nah, setelah semuanya selesai, Bapak Ibu bisa langsung coba untuk membuka baik dokumen Word atau Excel Bapak Ibu. Nanti semua, nah, fitur-fitur menu yang ada di Office sudah bisa digunakan. Jadi tidak terkunci lagi. Nah, ini kita coba untuk membuat mengklik atau tidak? kita coba hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, demikian Bapak Ibu tutorial dari saya, kurang hai, maaf saya akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh